Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Firman Sa Channel. Channel yang membahas soal P3K Guru dalam tahap seleksi P3K tahun 2021. Pada materi kali ini, kita akan membahas kompetensi teknis profesional guru kelas. Materi IPA. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya saya lebih semangat lagi dalam menyajikan dan membuat konten yang berhubungan dengan soal P3K. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi B. Eksperimen C. Tanya-jawab D. Diskusi E. Cerama Teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Nanti kita sesuaikan dengan pembahasan mana jawaban yang paling sesuai pada soal ini. Baik, soal pembahasannya, kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai disajikan dengan metode eksperimen. Kenapa metode eksperimen? Karena metode eksperimen ini, siswa dapat melakukan percobaan sendiri, artinya siswa mengalami dalam kegiatan pembelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah tentunya... B. Kenapa jawabannya tidak demonstrasi? Karena demonstrasi itu lebih kepada pertunjukan, tanya-jawab kurang cocok, karena di sini kita dituntut untuk memberikan pembuktian. Diskusi pun demikian, kemudian ceramah kurang cocok karena biasanya ceramah lebih berjalan kepada satu arah, bisa saja hanya dikuasai atau dilaksanakan oleh guru itu sendiri. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa, bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah... A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki masa hampir sama dengan masa telur. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan akan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantong plastik paling sedikit, walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Teman-teman, silakan dipilih jawaban mana yang kira-kira akan lebih cocok untuk pertanyaan ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan rubrik penilaian terhadap kemampuan dan kreativitas siswa dalam melakukan percobaan soal ini. Siswa harus berpikir kreatif yang pertama. Jadi, kata kuncinya teman-teman, siswa harus berhasil membuat parasut dan bisa menurunkan atau menjatuhkannya tanpa memecahkan telur itu sendiri. Kita lihat yang A. Siswa diberikan nilai apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu. Ini tidak mampu. Berarti yang A tidak tepat. Yang B. Siswa diberi nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. Di sini, sesuai dengan soal, tidak ada kasus kerjasama. Ya. Jadi yang ini B juga salah. Nomor C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil.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 Yang E, siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik, walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Yang E juga salah karena parasut tidak dapat diterbangkan. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa, bahwa siswa kreatif. Siswa ini dituntut untuk kreatif, berhasil membuat parasut telur tidak pecah. Maka jawaban yang tepat adalah C. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah: a) benda-benda apa saja yang dapat ditarik magnet; b) apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet; c) mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak; d) Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E, apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Teman-teman, high order thinking atau berpikir tingkat tinggi pada materi IPA yang tepat kira-kira yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Baik, kita lihat pembahasan. Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir, siswa, dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Ditandai dengan tanda kata tanya, mengapa atau bagaimana. Jadi dari sini sudah bisa kita lihat, mengapa peniti. Ini jawabannya, teman-teman. Tapi kita lihat dulu yang A. Benda-benda apa saja kah yang dapat ditarik? Siswa hanya menyebutkan atau mengingat. Ini C1, ya, teman-teman. Jadi, ini tidak termasuk ke dalam berpikir tingkat tinggi. Apa yang kalian tahu ketahui tentang gaya magnet? Ini mengingat juga. Sebutkan macam-macam, mengingat juga. Apa yang dimaksud pun mengingat. Maka yang paling tepat untuk so jawaban soal ini adalah... C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Itu ya teman-teman. Selanjutnya nomor 4. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukan banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitiannya. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Teman-teman, silakan dikunci jawabannya. Nanti kita lihat pembahasannya. Iya. Jadi, permasalahan yang diambil oleh Bu Santi tadi itu berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Sehingga berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu perbaikan hasil pembelajarannya. Salah satu contoh pada kasus yang diberikan pada soal yaitu dengan memikirkan. Apa strategi? Jadi, itu yang perlu dipikirkan. Strategi, metode, dan teknik yang harus dipikirkan apabila kita harus melakukan PTK untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi, jawabannya B. Ya, Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran? Gelombang bunyi cukup menantang siswa. Nah, karena berkenaan dengan kegiatan pembelajaran. Tentunya strategi, teman-teman. Nah, Selanjutnya, soal nomor 5. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada tiga media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari jam 11 Siang, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam tiga media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikatnya adalah A. Jenis media tanam B. Pertambahan panjang batang C. Jenis kacang hijau D. Lokasi untuk meletakkan media tanam e waktu pengamatan teman-teman ini berkenaan dengan penelitian juga kita harus menentukan mana variabel x mana variabel y mana variabel bebas mana variabel terikat baik teman-teman silakan pilih jawaban yang tepat oke okay. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Jadi variabel itu teman-teman ada dua, ada variabel bebas, ada yang terikat. Kalau yang bebas itu yang menyebabkan, yang mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipulih oleh peneliti untuk menentukan hubungan atau fenomena yang diobservasi atau diamati. Nah, kalau variabel terikat itu tergantung variabel. Terikatnya, faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan apakah pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang. Jadi, pertambahan panjang batas ini, batang ini yang dipengaruhi oleh faktor Diukur tadi, misalnya oleh sinar matahari atau oleh cahaya. Ini yang akan berpengaruh dan mengalami perubahan. perubahan Jawaban yang tepat adalah B. Baik, teman-teman, soal nomor enam. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. udara yang dingin dapat membuat besi rusak, D. suhu udara berubah-ubah, E. besi tidak tahan panas. teman-teman, nah, ini berkenaan dengan pengaratan atau korosi. Kira-kira jawaban yang tepat adalah Iya. Kita lihat pembahasannya, teman-teman. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan, jadi besi bisa. Yang berada di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang mengandung udara. Jadi, jawaban yang tepat tentunya. B. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam yang menggunakan pernapasan perut, mekanisme pernapasan perut tersebut adalah A. otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, B. Uh, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, udara luar masuk paru-paru. B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. C. Otot antar tulang rusuk relaksasi. Tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada membesar, udara keluar dari paru-paru. D, diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. E Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada turun, tekanan udara, rongga dada membesar, udara luar masuk. Teman-teman, ini berkenaan dengan pernapasan uh, perut. ya. Silakan dipilih teman-teman jawaban yang tepat. Ya, kita lihat pembahasan teman-teman. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma Mekanisnya dapat dibedakan sebagai berikut Ada fase inspirasi Adalah fase kontraksi otot diafragma Nah, kita lihat jadi pilihannya tepat Kontraksi otot diafragma Pilih di sini yang ada diafragma berkontraksi Nah, berarti jawabannya B ya Kemudian kita lihat lagi Uh, sehingga rongga dada membesar volume nah, rongga dada besar Oke okay. Akibatnya tekanan rongga dada menjadi lebih kecil Coba dilihat Daripada tekanan di luar Sehingga udara yang kaya Oksigen masuk Berarti udara luar masuk ke paru pa. Paru Jawaban yang tepat adalah B Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. Selanjutnya soal nomor 8. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A filtrasi B. Kristalisasi C. Sublimasi D. Kromatografi E. Destilasi Teman-teman, kira-kira jawaban yang tepat adalah Silakan dipilih teman-teman Iya, kita lihat pembahasan terlebih dahulu Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan Air dan ampas kelapa menggunakan saringan dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa bertahan dalam saringan. Cara pemisahan materi demikian sering disebut sebagai penyaringan atau filtrasi. Maka jawabannya tentu A, filtrasi. Jadi penyaringan ya untuk memisahkan santan kelapa dengan uh, ampas. Baik, selanjutnya nomor 9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pernyataan di atas, yang merupakan kelebihan teknik pengembangbiakan tumbuhan secara generatif, adalah: jadi, teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini, langsung ke pertanyaannya. Jadi ke sini: pernyataan di atas, yang merupakan kelebihan teknik pengembangbiakan tumbuhan secara generatif, adalah: baru langsung kita naik, tidak usah dibaca, ABCDE-nya, kita lihat satu-satu. Tanaman yang dihasilkan menghasilkan perakaran yang kuat, iya. Jadi yang ada angka 1 otomatis benar. Jadi E salah. Karena E tidak ada angka 1, ya. Jadi jawabannya antara A, B, C, dan D2 dapat menghasilkan varietas-varietas baru. Betul. Karena dengan melakukan generatif, kita akan mendapatkan varietas baru. Satu, dua. Nah, yang ada angka 2-nya benar. Kita lihat, A ada duanya B ada angka 2, C tidak ada. Otomatis C salah dan D benar. Jadi jawabannya antara A, B, dan D. Kita lihat nomor 3. Kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. Tidak. Dengan metode pengembang biakan secara generatif, kita langsung tahu. Uh, Kualitas dari tanaman yang kita dapatkan. Jadi yang ada nomor tiga, salah. Nah, di sini kelihatan bahwa A dan D ada angka tiganya. Jadi otomatis salah. Maka yang tepat adalah B. Satu, dua, lima, dan enam. Kita lihat nomor enamnya. Umur tanaman akan lebih lama. Yang sisanya adalah... Kelemahannya dari teknik perkembangan biakan tumbuhan secara genera Tip teman-teman ya Jadi jawabannya adalah B Next soal nomor 10 Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi lingkungan dan masyarakat adalah A. Penggunaan water fast pada pemasangan keramik di lantai e. Penggunaan racun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus. c. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani, d. Penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil, e. Penggunaan kompresor pada pengisian angin pada ban sepeda motor. Teman-teman, di sini sudah saya tampilkan jawabannya c. Namun untuk menjawab soal seperti ini kata kuncinya adalah teknologi dengan lingkungan. Jadi kita pilih dulu waterpass dengan keramik, waterpass itu teknik, teknologi, tapi keramik bukan merupakan lingkungan ya, teman-teman. Racun tikus untuk mengurangi serangga, ini bukan. Ya, pompa air, ini teknologi. Persawahan ini termasuk ke dalam lingkungan. Ya, teman-teman. Sementara yang D, dongkrak hidrolik, teknologi bengkel mobil juga bukan lingkungan. Yang E, kompresor teknologi, sementara Pengisian angin ban sepeda itu bukan lingkungan. Jadi jawabannya tepat adalah C. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta share kepada teman-teman para pejuang P3K lainnya. Agar pada tahap kedua ini teman-teman bisa lulus. Semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman lulus dan mendapat atau menjadi ASN P3K Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh